Hai teman-teman, perkenalkan kami Dubi Dino kita akan bermain bersama tolong bantu kami ya untuk menyusun gambar jangan lupa like follow dan subscribe nya ya teman-teman kita mulai gambar yang pertama ini adalah sebuah kendaraan yang akan kita gunakan mari bantu kami untuk menebak dan melengkapi gambarnya yang pertama kita akan memasang bannya teman teman yang ada di belakang ini adalah ban yang di belakang apakah sesuai ya sesuai betul teman teman kemudian roda yang ada di depan oke okay, betul teman-teman lanjut kita memasang body yang ada di tengah apakah ini body? Hmm, oke okay, sesuai teman-teman lanjut kita pasang ekornya ya teman-teman ini apakah sebuah ekor oh ya kayaknya ini sesuai betul lanjut kita pasang lampu yang ada di depan, ya betul sekali teman-teman. lanjut gambar yang ada di atas. oke sudah ini, ya, teman, teman kita naikin dan lanjut perjalanan. kita lewati jembatan. oh ternyata ada gambar di depan. Mari bantu Dino untuk melengkapi Gambar yang Tercerai Ini teman teman Yang pertama kita ambil dulu Kita sesuaikan Kolomnya Satu satu kita lihat Tampaknya ini Yang ada di sebelah kiri depan Atas betul teman teman Sudah hebat Lanjut lagi Kita cari kolom yang ada di bawahnya oke okay, sesuai kita lanjut apakah ini apakah ini? oh ya sesuai lagi anda hebat dino akan pasang gambar terakhir apakah ini gambar ya betul ini gambarnya oke okay, mari kita lanjut tampaknya ada gambar lagi yang ada di depan teman teman ini adalah sebuah gambar apa ya? Mari kita susun agar kita mengetahuinya. Mari bantu Dino. Ini ada gambar mata dan ada gambar kupingnya teman-teman. Kita pasang di mana ya? Coba kita cocokkan. Oke okay, teman-teman tempatnya pas. Lanjut gambar yang kedua apakah ini sebuah ekor tampaknya ya sesuai lanjut gambar yang ketiga ada mata dan ada bibir tampaknya ini juga sesuai lanjut untuk sayapnya oke kita pasang sayapnya wah ini adalah sebuah lebah teman teman oke kita lanjut lagi mencari gambar berikutnya Apakah kita menemukannya Mana ya Oh ya ada di atas teman-teman Tampaknya kita disuruh untuk Menyesuaikan gambar daun Beserta ukurannya yang sesuai teman-teman Bantu dulu ya Kita ambil daun yang pertama Apakah ini daun yang berukuran besar kecil atau sedang mari kita cocokkan ya teman teman oke okay, ini adalah daun yang kecil ambil daun lagi apakah ini daun yang sedang oke okay, teman teman tampaknya ini adalah daun yang besar kita ambil daun yang terakhir oke okay, sudah selesai tampaknya ini mudah ya teman teman oke okay, teman teman kita lanjut wah ada bunga yang berwarna mari kita lengkapi warna dan bentuk yang ada di depan kita sesuaikan dari yang warna kuning yang berbentuk kotak bulat warna pink merah segitiga mari kita sesuaikan ya teman teman warna dan bentuknya pertama segi empat warna kuning ya teman teman kita taruh di kiri kanan atau tengah ya mari kita coba apakah yang di tengah teman teman ya betul it's good lanjut yang bulat ya taruh di mana teman teman oh ya betul anda betul teman teman lanjut yang warna merah segitiga oke sudah lengkap mari kita lanjut Lewat jembatan lagi teman-teman wah tampaknya ada gambar lagi wah dia berjatuhan bagaimana cara menyusunnya ini oke teman-teman bantu Dina untuk merapikan ya teman-teman pertama kita cari warna dan bentuknya dulu terlebih dahulu kita cari bentuk sewi 6 ya ini bagian kepala warna hijau betul teman-teman kita cari apanya lagi ya coba untuk kupingnya warna biru apakah sesuai ya betul teman-teman sesuai mari kita cari juga warna biru untuk melengkapi Oke betul teman-teman kita lanjut ke lengannya ya warna merah mungkin Coba kita coba Apakah betul teman-teman Apakah tembakan kalian betul Oke okay, betul teman-teman Warna merah Mari Kita oh oh. cari warna merah oh oh. Apakah ini merah Bukan Apakah ini merah Bukan Oke okay, ini dia warna merah Lanjut kita cari Untuk tengahnya teman-teman kita cari warna apa ya kira-kira yang sesuai untuk di tengah uh -oh. apakah kuning apakah warna ungu uh -oh. atau warna pink uh -oh. yang mana ya teman-teman bantu dino uh, apakah ini mari kita coba ya betul anda batu teman-teman mari kita lanjut untuk bagian bawahnya teman-teman apakah ini sesuai ya betul anda bagus lanjut untuk paling bawah okay. terlaksana dengan mudah terima kasih kita lanjut wah apa ini teman-teman wah, wah, wah berjatuhan wah ah, akan bantu Dino untuk melengkapinya kita mulai dari bentuk yang pertama segitiga teman-teman yang berwarna oh oh. pink ini kita pasang yang mana apakah ini di sini bantu Dino ya teman-teman cocoknya ini di mana teman-teman kita coba di sini wah itu Terima kasih. Kita lanjut bentuk yang kedua. Apa cocoknya di sini? Cocoknya di mana ya, teman-teman? Bantu dino. Ini bentuknya tampaknya ada di sini ya, teman-teman? Ya betul. Anda hebat. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini warna ungu bentuknya cocok di mana ya? Tolong bantu dino cocoknya di mana ya? ya di sini? wah tidak, di sini? wah tidak juga, di sini? tidak, ya cocoknya di sini. Anda betul. Kita ambil lagi bentuk yang warna merah ini teman-teman. Bentuknya lonjong, memanjang. Apakah dia di sini? salah. Apakah dia di sini? salah juga. Cuma di samping ya betul di sini udah hebat teman-teman lanjut ke warna biru segi 4 teman-teman kita masukkan di sini Oh salah teman-teman kita taruh di bawah ya betul Anda hebat teman-teman lanjut yang terakhir kita masukkan di bagian terakhir ini, teman-teman. Tempatnya sukses, terima kasih, teman-teman.